Mulia indah cantik berseri Kulit putih bersih merahnya pipimu ya Aisyah putri Abu Bakar Istri Rasulullah Sungguh sweet Nabi mencintamu Hingga Nabi minum di bekas bibirmu Bila marah Nabi kan bermanja Mencubit hidungnya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 Sayang kasih rosul cintamu